Hai, 5000 murah meriah. Kelur, sandal, variasi cincin, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Lor, di channel Agus, vlog blog, Kediri. Mudah-mudahan tulur semuanya diparingi kesehatan rezeki lancar dimanapun berada amin amin amin ya robbal alamin oke lor bisa di posisiku nek gumul pengen duduk-duduk bakulan lah kan orang-orang duduk bakulan belas Hai dijual jel duduk, -duduk Regone karo toko liyai murandi larang di Hai ya, penasaran ya bagus sama nukai lolor bakul wonorono yo nek Nekomo sini oh, pingin kan satu guna telur mau tetap murah bahannya api Yes teluk-teluk terus pasti jajal murah ya toko okay, aku posisi ngoleh parkiran Yes biasanya lah parkiran deh keluar di atau pulau nih konsum lapornya seller selor Areh lebone. Ini kerenin goni sing aman. Ben aman. Okay. Dalam cepot. Kontak cepot gondok. Keset 5000. Merah meriah, gelor, tanda variasi cincin Cencen. dapat 3. Kayak jalan dan enggak bayar gratis. Bulan ini enggak usah sembayar. Gratis gratis. Silakan senang happy. Satu ket. Ada Kakak. Normal pistol. Apa kena pengen topi. Ah, tapi ini modelnya ya, pirah ya topi ya orang kayak ya limola, selawe, tapi gua baju. kata-kata kalau tentang orang ya. Okay. Nah, ya? Bila -bila abe okay, yeah, yeah. size ukuran size. Nah, ya. 90.000 Tapi kan bagus ini. ya. Kora sangku lo. Kora Ya mending sing Katok dole. Katok kandang. Aku seneng goreng Masuk ke joran, Kowe loh, apa ya? Memang, anda cepet aja. Hah. pada ah, ah, itu Awanan lagi. lagi Apa? mulai ya. Kawanan, kene ketangle lenga murah nih. nah lima murah <laughs> <ini ngali>. <laughs> kayak ngene Tapi kita ganti, lagi kan Variasi petang. Nggih, oh, sini yeah. Kan yang ombo kan Ora Oh, boleh, gak? Huh? boleh. Eh, sembarang. Eh, gak jadi belanja Kapan-kapan kapan, kapan? ya yang ini oh keras. yang jadi saya jalanan mereka namang minggu mau mau ya, huh? yeah, yeah. ah. ah, ah. -ha hey, hmm. ya. Hah? barang eh. Bajunya ibu-ibu, baca -ibu, wak-cawak semodel, modelnya kayak daster enggak petang puluh Kan murah banget, lolor. Bajunya jupuk kue. Yes alhamdulillah de. Inine kuwi aku okay. wis manut ta lur. Ndheke sandengane ndek omas padha jepul-jepul kabeh. Semrepo, nek sering ninggi umbah-umbah, ninggi masa aktivitas mendinane. Iki kan teka penak lho modele kan kaya kaos ngono lur. ayo Are Ya, yes, soleh, oleh sandangan ya, yes. mulai gila perjalanan mulai. Ya, yes, sini aku yang karpri deh gila, daerah simpang lima ngumpul kan, delok delok ndok, ndok, ndok, bakulan. Kan penasaran kalau aku ngundul, delok, delok belas aku ya, mak lewat, tok, tapi orang namanya argone murah pelarangnya raro nah ikin jajal aku ya pingin jane aja celana doreng emang tapi orang-orang enak duit yusuk kapan-kapan balik Ronon sirko mulai katok kato doreng jagerto ya barang api api Ronon ya api murah di bingung aku lorla etan kulon kau apa begulah bodoh ya sekarang rezekinya bakulang. aku sesuai lewat kulon berarti tertarik kulon bisa ong sekilas tam nilai barang-barangnya kan menarik telurnak barang-barangnya di kita ngapik mesti tertarik delak-delak se, belok ibahane, api gar, kau nih pirau. Jadi kau pih, mana thumbnaile? Thumbnaile, pemohon pasal YouTube i, gambareo gambar sampule e, jadi pokoknya gambar, sing di video muncul e, like. nak tertarik kan dari belok kena YouTube. Tapi nih di pagulan kan barangnya di jandalnya kita mencolok api ya, uang mesti penasaran uang liwat, jadi rezekinya bapak ini memang ngesak nih luar sana, ya. omongnya kita isu sampai awan nih, payu-payu kau ini pelaris, ya untungnya cokong kau tertarik tarik nih dulu dong, yes dulur-dulur, Nah, pengen mampir nyanggumul gulik sandangan yang mau gulor wadik simpang limang gulor barang-barangnya ini murah-murah ya apik yis pokkang konewong rapatin di duwik di sotokulah aku sampai bingung mengelor pahk kabel apik ya karena aku perjalanan mulai ade. nyampar parkiran mondar aku yang niatku nih ntar nih bujuku ntar kau ya stak parkirnya pak angga nih biasanya lor nandai kena ki yob lor parkirannya yob Jemaan ya, hmm. di sing tanya LM3 ya lemtikai, lor. persiapan mau mulai ulang. Cek dulu. lor kok kayak anak wong bermasalah kayak. Kopane kok ndelok-ndelok apa kayak geremeng-geremeng gremeng, -gremeng lho. Yes. Tak mulai seller ya, pake sawan aku. Sawan sih. Si antani tukang parkir orang takut kau helm ya. Elam kayak seller. Arang antani tukang parkir. Ben moro tukang parkir. Ya. Makan harus bayar aku karak ngoehne kowe. Nomor sing ditelah bedah mentar kowe. Pa. mulai Pak. Wadhi kira ipo mentara aglar. Oke montar kotewi. Nek iki Bapak wis takok berang parkir hai hmm. hai Hai talen isi lor kontaknya tali negwi BNK ceplok negatif talennya ceplok luar menter-menter wedo, kuncinya cili lor kontaknya gitu kan pahit Hai yes, besawan lori masalah meh jam berolah setor kip perjalanan mulai. Pernah anda kenang ini keluar parkir di sini. Masih ramio kayak apa? -apa? Melebuhan tuh panggang anak jalan. Kau umpel-umpelan entah nih peda mentar, tinggi-tingginya seka. Aku tidak senengnya parkirku kambian mesti di kene Mau antar kayak wa keadaan ngomong-ngomong Tuna Kang elang ya Dulur -dulur. minggu pomalem minggu, nyang simpang lima olor eh oh enak gue nih nah, Isuk ini malam minggu, loweh penaanah lor, loweh rame, bakulane, loweh wakah. Eh. Ini persis kayak pasar malam enggak lor, lor. tapi enggak kan pasar malam enggak, you know. yes. ini dihino. Karena gratis lor rambai bayar paling bayar meh, parkiran, taruh sangu, duit tinggi, jajan. Nah, pengen niat tuku-tuku apa-apa ya siap dube -si loh. Tuku sandangan, tuku kaos, apa noko nih pacare, kaos, em, obaju, pake sembarang banget ya, lah, Tergantung niat niatnya lah. Nah, niat, niat sekedar dolan ya yes. Yis n gak satu koko, kopo rapoko, kape kan tergantung niatnya telur, niatnya peluncur, yes, siapnya dwe, niatnya niatnya niatnya niatnya niatnya niatnya niatnya niatnya niatnya niatnya niatnya jadi aku membalik lewat gue nih lor, tapi yang sise etan, di parkiran mobil jalan tengah ini. Hmm. Ini kan enak pengin ya po enak lor. Disayangnya aku marane panas, awan berarti po panas. lu ame dulu bakul pakul-pakul khusus bakul panganan nih panganan opo enak deh kan bingung-bingung sama yang meles tulis pengen panganan opo saking akeh panganan bakulane renor no Kalau gue enak lor yang pagulan nih Gumbal Tapi pagulan kaos-kaos olahraga bal-balan ini Kaos bal-balan ya kaos ke badminton. Enak dinonik Gono. So, Mesti nih Gono. Kya kaos ka? Arah pinteran lor. Monumennya kaya. Emo nung men, kalo bisa kau tak pamit on di sejeler, kalo eswa awan esan, inspron esemakan, eh, videonya kurang jelas jeeler, terus bahasa aku omong anak, anak sengka batin kena, bahasa aku ya bahasa Jawa inspron esemakan jeeler, nih, muka-muka, video kikak, agak sesenang. Yo, anak manfaatnya lah kalau dulur-dulur pengen bianjar Yo ya monggo murah-murah oke lo simpang lima limang gomor ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah lor